Untuk yang Mereka mau istirahat, apa? jangan jungkan-jungkan saya di tengah. Oh, jangan ya. ngomong, jangan, jangan, gengsi, jangan ya. untuk istirahat. Apa adanya, jangan, jangan ya. sekarang. Yeah. munas. <laughs> <coughs> ketika ngantuk, berhenti. Dan, oh, jangan, sampai kita halusinasi, jangan sampai mikro split. Yeah. itu ketika kita sadar di kita, kita langsung ngantuk, kita langsung merem itu jangan sampai terjadi. Yeah. I'm gonna make you licin lucu, anjir! Hah, hits kembali lagi bersama rumah. aduh, apa jadi kita mau ke landasan pacu? Tadi habis nyari oleh-oleh, putar-putar nyari bapia, terus habis naruh barang juga di situ. karena mau masih mau muter-muter. Baliknya nanti agak malaman karena masih ada yang ikut acara SMI, jadi kita nunggu sampai malam. Baru balik malam, Maps Landasan Pacu. Nah, sudah jelek belakang. Mana tidak kotor? Tidak kotor, korban spakbor belakang. Cuk, <laughs> <laughs> jaketnya basah anjir. Untung tidak kotor <laughs> karena tadi pelan-pelan sih. Sekarang kita ke Landasan Pacu karena anak-anak pada di sana semua. Pada di landasan pacu tadi mereka duluan, soalnya sayanya pergi nyari oleh-oleh dulu, buat dibawa pulang. Jadi nyusul. Isi bensin dulu, isi bensin. Kiri. Di banjir. Gasannya udah pelan, cu. Masih om pelan-pelan, Om. Dipanggil Om dong. Emang muka saya kayak om-om. Perasaan pakai helm enggak kelihatan. Hmm. banjir, banjir, banjir, banjir. Lurus, lurus saya terus. Gak tahu katanya habis dari landasan Pacu pada mau ke Kopi Merapi, tapi kata saya mah jauh kalau dari landasan Pacu ke Kopi Merapi jauh kayaknya. Soalnya ujung ke ujung, cok. <tuh> Merapi di mana, landasan Pacu di mana? nang situ enak. Hah? Bunuh diri? Ya. Mau coba? Tidak ada buaya kayaknya ini. Hah? Di sana tuh enak tuh, ada pulau pulaunya itu. Ini kan yang bawa motor buaya. Hah? <tuh> Emang kanan mana? Oh, yo ini pintu masuknya. Kalau masuk bayar berapa ya kemarin? 10.000 kah? Putra mau ke Pantai? Pantai Parang kritis. Betul ini toh jalannya? Hah? Betul toh jalannya? Jangan ya, nanti kena tipu sama Maps lagi. Jangan ya, nanti kena tipu sama Maps. Sama saja. Berarti ini Pantai Bantul. Pantai apa tanya namanya? Oh masih kurang kritis. Lurus. Oh itu pantainya salah. Masuk. Kenapa? Eh bayar lagi masuk itu. Jadi ini dia landasan pacu. Ada sini. permotor Aduh lupa beli rokok lain. Ya. Ya. katanya masih. <SILENCIO> itu di sana tuh Hakim. itu. wih pantainya bagus tuh. tapi situ pasir mau ke situ. mandi boleh nake, ya. ah? bukan, nah, ini. <SILENCIO> Di, aduh pasir cu Turun turun turun setengah mati Parkir sini aja barang aja, ombaknya enak gitu Hah? Malas ya ribet itu, pasir-pasir susah nanti ke keluarnya ke tanah, anjay, parang kritis, hah jaringannya jelek ah, Mana? Siapa itu? Siapa? Pecah. yang mana? Yang motor. Oh CRF RCB ya, ya. nih Trouble lagi Trouble lagi anu. Oh bearing tr bearing tromol pecah Anjir bearing tromol pecah Ayo situ uh, Pemandangannya anjir Anjir Tadinya niatnya mau San Mori, cuma apa pas pagi-pagi mau San Mori kunci si Rijun hilang, nggak tahu kemana katanya bikin ku... duplikat, gue benar dia. <tuk> Cuk. cok anjir. Pemandangan yang gila jauh, jauh Bandung, eh. tadi, sampean bikin duplikat. woi bikin duplikat tadi, jadi, tadi kunci jadi aku. berapa? Sama yang oh, goblok <laughs> terus. Gimana itu bearingnya? Bengkel ada. Oh, jauh di sana, cuy. tambah satu motor lagi yang trouble nanti kita muter-muter sampai ujung sana istirahat bentar ayo kita muter-muter ke ujung sana rame kayaknya dua kali udah dua kali kesini berarti landasan pacu. Ini kalau sore bagus nih pantainya. Pakain mas Mana dia? Terus ditinggal cok? Oh, bang. Sini. sampeyan ditinggal? Kenapa? Itu ditinggal. Aduh, mau oh. Anaknya mau oh. Yang itu. itu? siapa? Oh. sampeyan lewat nemu polisi enggak? Belum Ta Tadi aku lewat jalan-jalan itu desa nggak ada gak ada polisi enak coba suaranya ya bisa ini sampai selamanya oh. mononya enak cok mononya enak kali cok pakai punya apa ini hah? aku santai kok nunggu sampean nunggu sampean bu ntar menikah kan? masih panjang kok tadi masuk bayar? 20? 20? hah? Satu orang sepuluh ribu? Satu aku Satu motor yang konjengan, saya taruh kalau di sini tadi kan ramai-ramai itu. Ah. Yang kojengan enggak dihitung. Enggak saya hitung langsung. jadi Masuk uangnya kumpul hitung. Belakangan, Guys. <laughs> Yang kojengan enggak usah biar satu wae tak suruh. Karena kasihan lah banyak oh di sini. Iya. Gompongan. Pak, berapa salim, Pak? Tak hmm? kolang. Iya, atau satu. Takai loro. Sudah materi sangat loh ini. Kan enggak sama online. Nah, nah, kasih Berarti kalau balik jam segini nah, sampai oh, jam berapa? Enggak, masih bengkel. Oh. oh, masih bengkel. Paling Maksudnya? Kan ini mereka berangkat dulu. Nah. kalau ntar Doris itu cepat-cepat pulang kita bisa nunjukin mereka Oh. Nunjukin mereka bisa. acaranya kan dari pagi kan Doris, nah. iya terakhir ntar habis maghrib oh, habis maghrib jadi mereka balik duluan kita sama bertiga masih nunggu yang ikut acara SMI selesainya habis maghrib jadi, kita baliknya habis maghrib. Mungkin enggak, barang sama si rayun oh, itu apa itu? Kue. Anu bang, kirim paket. Oh. Jadi, jauh-jauh ke sini, cuma ngambil paket. Ya. Oke, jauh-jauh ke <laughs> jauh -jauh sini, cuma ngambil paket. Bang, ke batu. Sekalian touring sayang ongkir yo. ini tambah sore tambah rame sekarang gak tahu jam berapa kita berpisah bang Arul ya, kemana mas balik dulu bang aduh ini, apa malam. oh cepet amat sih mas masih sore mas motornya ganteng bang. wih bukan motor saya mas ini motor Rijun motor, motor saya yang itu mas oh yang itu. iyo lagi bersama Raget foto Vlog. Ya. Ya, e. <guluh> nah, hati. Setiap hati. Setiap hati. Eh, enggak usah. Sampean lewat jalur sana, oi. Woi. Sampean lewat jalur sana. nggak enggak, enggak, Coba. Kita start jalan aja enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, balik, ayo, balik ayo. Kirain berhenti di situ. Aku udah mau sampai. Enggak tak ta kirain berhenti yang pas di, di penonton tadi, coy. Ya udah aku mundur, gas. Rokok, tidak ada rokok lagi, tuh habis. Cari dulu ya, berarti nanti oh. sekalian nyariin ya. Sekalian nyariin. Aku belinya di bagat, cok. Bagatanya. Cari di sini. Pokok karena aku mau beli rokok, aku ikhlas sama SD. Kecil kok. Cok. Yang Google Maps ya pak. Apalah, lah, pernah sana. Lewat yang sana aja. Udah, udah, Bagaikan langit di sore hari, ini kalau terjun enak, sakas terjun motor ke sebelah. Kas terjun motor ke sebelah, sakas terjun motor ke sebelah. Mau beli kolor, nak anjing, obral, obral. Ya. Naiknya bagaimana? Satu, dua, tiga. Kotor anjir. Muat toh. Nanti beras teli saya. Yo itu muat. Berarti harus menyamping. Nanti saya. pake sujangan barang tergeser geser kah? enggak mau oh, jatuh tidak? tidak tidak tidak jatuh tidak jatuh lah Ikut Aku ikut sudah kok pegang barang Dadah Dadah Dia nangis. Ha LDR lagi Baru juga ketemu Udah LDR lagi co. Jadi kita balik malam Karena Rombongan yang lain udah balik duluan kayaknya Jadi Sisa berapa orang Dua motor atau tiga motor kayaknya Karena kenapa balik malam Yang lain balik duluan karena Masih nunggu teman yang Ikut acara munas Munas SMI Kan selesainya baru selesai malam ini Jadi kita nunggu mereka Dan saya juga Ikut nunggu anjir perut sakit cok tahu tiba-tiba sakit kenapa anjir Hah. sekarang mau ke tempat ngumpul dulu mereka udah pada ngumpul di daerah condong catur atau apa tadi sih namanya Nanti kita berhenti. berhenti sebelum kita ketemu sama Bojonegoro, kita berhenti di pom bensin Seberangnya di Sucito ya Pak. Ya, di Di ada yang merasa ngomong Untuk yang mau istirahat jangan jung-jungkan saya di tengah, jangan ngomong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 jangan jangan jangan ngobrol sama Yo. mungkin mas david, mas setia, mas rijun, mas jika, dokter leader, dokter uh, leader tetap mas jika, blogger tetap saya, sama sweeper, tetap NMAX, rijun sama di si setia, ya, terima kasih dari saya, saya, saya boleh instruksi ya teman-teman ya. ya, ketika Apa? ngantuk berhenti jangan oh, jangan sampai kita halusinasi jangan sampai micro sleep micro sleep itu ketika kita sadar dibangunlah kita langsung ngantuk kita langsung merem itu jangan sampai terjadi jangan jessi ketika ngantuk atau sebelum ngantuk silahkan ngomong langsung ke rum captain atau sipir Berarti beri semua kebersamaan diuji di situ oke okay? sekian saya katim dulu nanti kudo tanya Oke, sekarang kita lanjut jalan balik, ya Mas. Makasih, Mas. Ya, ayo Mas. Sekarang jam setengah satu, kita mau perjalanan balik ke... Jawa Timur Oke okay. Jadi sekarang kita mau balik Ke Jawa Timur ini rombongan sisa sedikit, nggak sebanyak kemarin karena udah pada balik duluan dari siang sama sore juga ada yang balik duluan tadi Itu ada rombongan lagi lain baru datang Ini semi Kediri Hah? Oh ini banyak ketinggalan Tadi dikiranya lurus sana Kamu Pertigaan Pertigaan mereka tung lurus Kebablasan Pertigaan kayaknya lagi. iyo iyo kebablasan tadi Saya pikir dia kok pulang Saya pikir kok sendiri tadi Saya bilang ah. Kebablasan Jok Itu kemana Itu beda Nggak, nggak, jadi satu sama kita, kan? Surabaya. Searah dong. Kenapa nggak bareng, enggak? Oh, enggak beda, beda. Hah? Bedanya, tapi ntar Aku yang searah cu. Oke. Mungkin sampai di sini aja video untuk hari ini. Tadi sempat kebucin bucin juga, ya, puas-puasin lah ya kan. Mumpung masih di sini. Jadi LDR lagi tadi, ah udahlah, baru juga ketemu bentar udah LDR lagi. Oke, okay. pokoknya sampai di sini aja videonya karena mau konten sampai berjalan pulang juga sama aja sih sebenarnya kayak yang pas pergi kemarin. Terus ditambahkan baliknya malam dan perginya juga kemarin malam, jadi sama aja kecuali kalau emang pulangnya siang atau pagi, ah ya mungkin konten. Jadi ya udahlah. Oke, videonya sampai di sini aja. Nggak usah sampai pulang, perjalanan pulang nanti bosen. Sip, jadi ditunggu aja konten-konten selanjutnya. Nanti next, kita touring kemana? Nanti diagendakan, pokoknya gak, gak tiap hari juga touring aja. Aing, sama manusia sip. Oke, okay. see you next video.